dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bediler berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Airivel, Kediri Jawa Timur. Oke, sahabat Bediler, kali ini saya akan mengulas update harga terbaru senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Airivel. Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin gejuk dengan macam varian popor yang berbeda ya, sahabat Bediler. Nah, yang paling atas sendiri ini yaitu ada senapan angin gejuk DWP. Fusion 2540 hitam mini dan yang di baris kedua ini ada senapan gajeluk DWP Fusion 1960 dengan popor gamo kamoflase plus manometer dan untuk senapan angin yang ketiga ini yaitu ada senapan angin gajeluk DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat tanpa manometer dan yang paling bawah sendiri ini yaitu ada senapan angin gajeluk DWP Fusion 2570 dengan popor gamo hitam plus manometer ya sahabat pedil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 Nah, ini saya mulai dari yang paling atas sendiri yaitu ada senapan angin gejeluk DWP Fusion 2540 hitam mini plus manometer ya sahabat the dealer nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya nah meskipun senapan angin ini terlihat sangat mungil ataupun minimalis tetapi untuk uji powernya pun tidak kalah jauh dengan senapan senapan yang lainnya ya sahabat the dealer nah ini pun untuk pengisian anginnya juga bisa menggunakan dengan dua cara yaitu bisa digunakan dengan digecilkan di tanah dan bisa menggunakan pompa khusus yang PCP ya sahabat bediler dan tentunya untuk tampungan angin di senapan angin ini bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI dan untuk uji powernya pun juga luar biasa mantap dan tidak kalah jauh dari yang lainnya yaitu bisa mencapai 1100 FPS ya sahabat bediler oke yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp 1970 5.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk big game terbaik di Indonesia versi dari Jaya Ediful ya sahabat bediler nah kita lanjut ke senapan angin yang kedua oke okay. Nah, untuk senapan yang kedua, ini ada senapan Gejlok DWP Fusion 1960 dengan popor Gamo kamuflase plus manometer ya, sahabat bediler Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Jadi, untuk senapan Gamo kamuflase ini sangat cocok sekali ataupun sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor ya, sahabat bediler karena memiliki corak popor bergamo kamuflase ya. Nah, ini untuk varian coraknya ada sedikit warna hijau orang dan juga abu-abu ya nah dengan varian popor seperti ini maka ketika kita berburu di medan outdoor maka akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya sahabat bediler sehingga untuk sasaran hewan yang akan kita bidik pun tidak akan kaget ataupun lari ketika kita saat membidiknya nah yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga Rp 1.865.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin outdoor terbaru baik versi dari Jaya air ya Oke kita lanjut ke senapan angin yang ketiga nah untuk senapan angin yang ketiga ini ada senapan geceluk DWP Fusion 1960 dengan popor klasik coklat tanpa manometer ya sahabat bediler nah, nah jadi untuk senapan angin ini tidak dilengkapi dengan manometer ya sahabat bediler jadi ketika sahabat bediler mau mengecek ataupun mau melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung maka hanya bisa diangan angan saja ya sahabat bediler ataupun bisa dikira kira-kira saja dan pastinya untuk tekanan anginnya ini bisa mencapai di angka 2000 sampai dengan 2500 PSI dan untuk uji powernya pun juga tidak kalah jauh dengan senapan yang lainnya yaitu bisa mencapai 1100 fps ya sahabat bediler nah ini untuk tampilan varian popornya sangat terlihat minimalis elegan dan cukup simpel ya sahabat bediler sehingga ini terlihat sangat klasik banget ya. oke yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dibanderol dengan harga 1.455.000 rupiah sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk DPP Fusion dengan tampilan yang sangat klasik banget ya sahabat bediler Oke kita lanjut ke senapan angin yang terakhir Oke yang terakhir untuk senapannya yaitu ada senapan gejluk DWP fusion 2570 dengan popor gamu hitam plus manometer ya sahabat bediler nah jadi seperti ini untuk tampilannya nah mungkin untuk senapan angin ini uh, agak sedikit berbeda dengan jenis-jenis yang sudah saya ulas tadi tetapi untuk perbedaannya hanya terletak pada bagian panjang larasnya aja ya sahabat bediler kalau yang saya bawa ini panjang larasnya 70 cm dan yang saya ulas tadi sebelumnya itu ada yang 40 dan juga 60 ya nah ini untuk pengisian anginnya bisa menggunakan dengan dua cara yang yang pertama bisa digajulkan di tanah dan yang cara kedua itu bisa menggunakan pompa khusus PCP ya sahabat bediler, oke yang terakhir untuk harga dari senapan ini dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejruk DWP Fusion terbaik di seluruh Indonesia dengan akurasi yang akurat dan pastinya untuk powernya pun juga luar biasa mantap ya sahabat bediler, nah oke ini saya taruh terlebih dahulu Oke, jadi itu tadi ya sahabat bidirin untuk ulasan dari senapan angin Geclock DP Fusion yang lagi ready stock di Jaya Arrival dengan harga mulai 1 jutaan aja sudah mendapatkan senapan big game terbaik versi dari Jaya Airi Nah mungkin dari keempat senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin membeli senapan angin dengan kualitas terbaik dan pastinya super premium ya sahabat bediler nah bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Airi Nah untuk ini